keutamaan tauhid sahih al bukhari nomor 5924 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang membaca la ilaha illallahu wa la syarika Lahul mulku wa hamdu hambu ala huwa ala kulisya'in qodir Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Selain Allah yang mahasat tidak ada sekutu baginya Miliknya kerajaan dan baginya segala pujian Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Sebanyak seratus kali dalam sehari Maka baginya pahala seperti membebaskan sepuluh orang budak Dicatat untuknya seratus pahala dan dihapuskan darinya seratus dosa dan baginya perlindungan dari godaan setan pada hari itu hingga petang, dan tidak ada orang yang datang dengan amal yang lebih baik dari apa yang ia bawa, zikir yang ia baca kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak dari itu. Pesan, anjuran untuk membaca la ilaha illallah wa da'ula lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kuli syahin qodir sebanyak seratus kali